Pengantar Kitab Sirah Kebijaksanaan Yesus Anak Sirah Buku Kebijaksanaan Yesus Anak Sirah yang juga dikenal sebagai Ecclesiasticus ditulis dalam bahasa Ibrani oleh seorang yang bernama Yeshua atau Yesus. Kemudian, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani oleh cucunya. Buku ini memuat bahan-bahan dari kebijaksanaan tradisional Yahudi dan membela agama Yahudi dengan menunjukkan bahwa Allah memberi kebijaksanaan sejati kepada umatnya. Pokok-pokok yang bersifat keagamaan, moral, dan praktis, kadang-kadang disajikan dengan panjang lebar, kadang-kadang dalam bentuk pepatah yang pendek. Isinya antara lain, pendahuluan, pujian bagi kebijaksanaan, bagian pertama, kewajiban, ganjaran dan nasihat praktis, Kebijaksanaan Allah dan jawaban manusia Pujian bagi kebijaksanaan bagian kedua Kebijaksanaan dan kebajikan Kebijaksanaan Allah dan ibadat serta pekerjaan manusia Kemuliaan Allah dalam alam Pujian bagi para leluhur dan penutup